Kalau Kak? Bakar hamba pecak udah kak cah ja. mau makan makan Kak. tiga puluh enam Ini tahu cincang guys. Sudah bos. Makasih ya. Makasih. Ayo yang bayaran guys. satu. Untuk yeah. oh, yeah. yeah. yeah. Ya. Oh iya. lima. Tiga lima ya. apa, Kak? Terus ya Iya. Ya. Ya, uang secara. Masya sih ya. Hmm. Terusnya? hmm? Terusnya, terusnya. Terusnya, terusnya. Terusnya, terusnya. Uang anjing. Uang 50 itu uang apa? Entar khusus. Ini mau sendiri. Hmm hmmm hmmm Yang udah lapar Just order ya guys